Baiklah persahabat untuk menemani santai bagi kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya momen yang tidak akan pernah kita lupakan persahabat ya Momen spesial di acara launching single barunya Bunda Lesti Kecioran Di kabar pertama persahabat ya kita lihat nih keseruan tentunya live semalam pastinya warga Konoha pun tentunya antusias banget ya menyaksikan acara live semalam di channel youtube Lesnar Entertainment bahkan tembus 108 ribu viewers persahabat saat live, ini luar biasa terbukti persahabat ya, begitu banyak orang-orang yang menantikan karya-karya Lesti di Keciora. ini Masya Allah luar biasa acara semalam langsung dipandu oleh Ruben Onsu dan Aldi Tahir persahabat ya Alhamdulillah, antusias warga dan pastinya Antusias Lesti Lovers, Lesti Lovers, lovers Untuk selalu mendukung karya-karya Lesti Kejora Ini Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan sehat, bahagia Dan apapun yang dilakukan oleh kita semuanya Selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan, amin Kita lihat juga persahabat ya berikutnya Kita lihat nih potret Lesti, Bilar, dan BBL ini Masya Allah luar biasa. Leslar family yang selalu membuat happy, Leslar family yang selalu membuat warga Konoha pastinya persahabat, selalu mempunyai hal-hal baru. Dengan apa yang disuguhkan setiap harinya oleh Leslar family. Apalagi Abang L, yang selalu menjadi pusat perhatian, yang selalu bikin rindu semua orang. Masya Allah. kita lihat aja kelima doa yang ditulis oleh Kak Bibo Selamat Dede Lesti Kejora untuk launching single Insan Biasa Dan musik videonya keren banget Yang langsung diproduksi sama Rizky Bilar Semoga trending satu, amin Masya Allah, kita doakan yang terbaiknya untuk Bunda Lesti Mudah-mudahan karya-karyanya selalu diminati oleh banyak orang dan mudah-mudahan trending serta booming di mana-mana Kemudian juga persahabat berikutnya Kita lihat nih ada momen yang tentunya lucu banget persahabat ya, Saat Bapak Bilar diberikan pertanyaan Bapak menyampaikan jawaban persahabat Yang mengenai tentunya proses syuting model video nih persahabat Ternyata model videonya itu Rangga Azob Saat syuting bersama Buna Lesti itu mereka dipisah persahabat syutingnya Aduh, padahal Bunda Lesti berharap banget ya Bisa adegan-adegan romantis di sana, Tapi Papa Bilar itu sengaja banget Misah Bunda Lesti dan Rangga Azob Saat syuting Jawaban Papa Bilar bukan mohrim Ini Masya Allah Tanda sayangnya Rizky Bilar kepada Lesti Kejora Saat syuting saja bersama model video Itu dipisah, tidak digabung persahabat Ini keren banget Kita lihat di beberapa komentar begitu banyak respon yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Juaningsih Neneng mengatakan betul banget ya Papa Bi bukan muhrim tapi pasti di balik itu ada rasa cemburu kan manusiawi ya Papa Bi ada masya Allah <tik> cemburu pasti persahabat ya luar biasa idolak kesayangan kita mudah-mudahan apapun yang dilakukan dan apapun Next project yang dilakukan oleh Leslar Mudah-mudahan selalu lancar Dan selalu sukses Amin Dan untuk berikutnya persahabat kita simak juga Ini potret momen semalam Idola kesayangan kita Bunda Lesti dan BBL Bersama A.A.Beni dan Kak Rara Masya Allah bentuk support dan dukungan dari keluarga ya Untuk seorang Lesti Kejora kita simak juga slide berikutnya. aduh ini momen yang sangat amat romantis membuat kita semuanya baper saat Papa Bilar cium bunda Leslie kejora. kemudian juga persahabat. di sini ada potret Baby yang terpesona ketika melihat bundanya ini bernyanyi di atas panggung. Baby aja sampai terpesona. apalagi kita semuanya, masya allah kita juga persahabat ya, maupun bunda Leslie nyanyi. Dan ini ada momen potong kue nih bersahabat ya Dan tentunya kita juga berterima kasih banget sama Coach Adibal Yang sangat amat luar biasa Telah menciptakan lagu insan biasa yang Masya Allah pokoknya tidak bisa dikatakan lagi Ini lagu yang sangat amat fenomenal dan Alhamdulillah acara semalam bersahabat berjalan dengan lancar Dan Alhamdulillahnya juga kangen leslar semuanya terobati Lihat Bunda Lesti nyanyi lagi di atas panggung bersahabat dia ya. Semuanya terharu, bahagia, campur aduk Kalau kata Bunda Lesti, perasaan campur aduk ada bahagia, ada terharu, ada bangga Aduh Masya Allah, emang luar biasa Kemudian juga bersahabat kita lihat nih Cidukan, portrait moment Bunda Lesti dan Teh Oca Wah Masya Allah Dukungan dari Teh Oca juga nih Ada langsung menyaksikan Bunda Lesti Kejara Untuk launching single terbaru Ini Masya Allah Kemudian juga persahabat Kita lihat video kedua ini Ada potensi Bunda Lesti Bareng dengan istrinya Rudi Salim ya Alhamdulillah banget nih Dukungan dari orang-orang hebat Orang-orang baik Banyak sekali untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat selanjutnya kita simak, ini momen part yang sangat membuat warga Kona ikut menangis. Pasti mewek banget ya saat melihat part ini. Ketika melihat Bunda Lesti Kejora menyanyikan lagu Kejora. Kejora dinyanyikan lagu... Kejora dinyanyikan langsung oleh Bunda Lesti. Dan di lagu ini pun Bunda Lesti tidak bisa menahan tangis. Bunda Lesti langsung menangis, persahabat tiba-tiba gercep, persahabat dia, ya, Papa Bilar berlari langsung ke panggung. Langsung menghampiri istri tercinta dan memberikan tisu, dan langsung mengelap air mata Bunda Lesti. Ini si part yang sangat membuat warga Konoha pun mewek nih, persahabat dia. Ya. Di part ini membuat warga Konoha pun tentunya terharu. Dengan apa yang disaksikan oleh kita semuanya langsung persahabat ya Bunda Lesti, Bapak Bilar, emang pasangan yang luar biasa Kita lihat juga di beberapa tanggapan dari akun Hakaniati. Masya Allah, Tabarakallah, part yang bikin kita ganahan nahan air mata Ya Allah, limpahkanlah kebahagiaan yang terus menerus selamanya buat Lestiani Dan Muhammad Rizki di dalam mengarungi bahtera rumah tangganya Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik apapun Jadikan keduanya jodoh sampai janahmu ya Rob Amin Ya Allah ya Robbal Alamin Masya Allah Ini doa baik yang tentunya diucapkan Yang dipanjatkan selalu oleh fans yang baik Yang tulus mensupport Laslar family Kemudian juga prasahabat selanjutnya Kita lihat di sini ada cidukan BBL Masya Allah memang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang sekali ya dan selalu menjadi sorotan publik nih abang L. Eh Masya Allah abang L selalu bikin rindu, selalu menggemaskan, selalu menambah kepintarannya. Ini yang selalu membuat kita bangga dan kagum dengan abang L. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat ya di sini ada potret Cidukan, tentunya potret momen Lesnar Family. Alhamdulillah prasabat, ya ada sesi foto nih. Abang L, Bapak B, dan Bun Les Alhamdulillah Lengkap sudah persahabat ya Kangen terobati Melihat keluarga kecil Leslar Yang memberikan kejutan bahagia Untuk kita semuanya Kita lihat juga nih slide berikutnya Ini foto-foto Lesti di acara launching semalam Persahabat ya Makin bangga Makin kagum dong Dengan sosok Lesti dan Bilar Masya Allah Kita lihat juga untuk berikutnya di balik layar, para sahabat ya Lesti dan Bilar ini main tiktok Ini lucu banget, para sahabat Aduh, ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ngakak, para sahabat ya Dengan aksi lucunya, Lesti dan Bilar Inilah yang selalu dirindukan oleh warga Konoha Kegesrekan mereka Ada aja kelakuan Keluarga cemana yang bikin bengek, para ya Ini lagi main tiktok nih <laughs> Ini cute banget Kemudian juga berikutnya, para sahabat, kita lihat Acara semalam ditutup dengan lagu kebangsaan Leslar dong, aduh Masya Allah banget ya. Kebangsaan Leslar Love Wars, lagu terlena dinyanyikan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar. Dan tentunya Lesti dan Bilar joget barang berdua sambil menyanyikan lagu terlena, aduh Masya Allah. Ini juga yang selalu membuat kita bangga, lagu kebangsaan memang selalu membuat kita merinding. Terharu, bahagia, pokoknya campur aduk banget nih perasaan les Lovers dengan lagu terlena yang sangat luar biasa Lagu kebangsaan Leslar, ini Masya Allah Kemudian juga persahabat selanjutnya kita simak juga nih ada kabar yang sangat membahagiakan Alhamdulillah untuk model video persahabat ya di channel Youtube 3D Entertainment ini masuk trending 3 untuk musik Wow, sudah trending 3 untuk musik loh nih sahabat Alhamdulillah selalu bersyukur Kita gaskan sampai pucuk trending 1 dan booming di mana-mana Bahkan kalau bisa trending di berbagai negara persahabat ya. Kita gas. Kita semangat, kita optimis dan pastinya kita yakin bahwa single ini akan trending di mana-mana. Bismillah persahabat. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat di sini ada momen yang lucu banget nih. Di balik layar kembali nih persahabat ya. Bunda Lesi Papa Bilar ini joget langsung di depan BBL dan Alita Hair ini lucu banget persahabat. Aduh, ada aja kelakuan kocak ya. Ini membuat warga kota pun ini bengek banget ngakak melihat aksi lucunya Lesler Family di sini persahabat. Mudah-mudahan bahagia terus untuk Lesler, hanya doa terbaik yang selalu kita berikan, dan mudah-mudahan kita juga semuanya selalu sehat, bahagia, dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, hanya doa terbaik yang selalu kita ucapkan setiap hari untuk kita semuanya. Dan pastinya juga kita masih menunggu cidukan lain, hingga kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Default TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bila.